Banyak manusia yang memerangkap dirinya sendiri di banyak penjara, penjara adat, tradisi, aliran, organisasi, madhab, ideologi, macam-macam. Kamu sendiri akhirnya pakai banyak topeng, sehingga kamu sendiri gak bebas. Kamu bisa membentuk dirimu jadi apa saja, tapi lingkungan sekelilingmu bikin jadi apa saja itu gak mungkin. Kadang-kadang banyak jerat, banyak. Topeng yang bikin kamu agak ah, bisa sudah Mau gini gak bisa Mau itu gak bisa kadang-kadang Sangat lucu Mungkin saya kapan itu ada mahasiswa Yang mau berangkat dapat beasiswa ke Iran Tapi gak boleh sama gurunya Gak boleh sama orang tuanya Kuatir jadi si A ah. Dengan penjara-penjara yang kita bikin sendiri Jadinya lucu